Mulai dari bocoran Diamond Royal terbaru, event kolaborasi Free Fire X Lava Marlow, sampai dengan bocoran Evogan Gun Famas terbaru dan lain-lain <tik> Oke, yang pertama ada bocoran Diamond Royal terbaru Jadi nanti akan hadir set bundle Harper of the Valley atau Moonlight Ballet pasangan dari set bundle Enchanted Pable untuk desain tampilan, efek, atau animasi dari set bundle ini itu masih bisa dibilang 11-12 dengan set bundle versi cowoknya lah ya yang dimana set bundle ini sama-sama memiliki 4 bagian seperti skin baju, skin celana, skin sepatu, dan skin topi Dikabarkan set bundle ini akan hadir pada event Diamond Royale selanjutnya Dan misalnya untuk di server Indo set bundle ini tidak dirilis pada event Diamond Royale Kemungkinan set bundle ini akan rilis pada event gacha baru berhadiah set bundle Tapi ada kemungkinan 83% set bundle ini rilis pada event Diamond Royale Yang kedua, ada info event kolaborasi Free Fire X Lava Marlo atau Trap 2.0. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai event kolaborasi ini, mari kita simak trailernya cuy. Sekuy! yang dimana pada event kolaborasi ini menghadirkan beberapa hadiah atau item untuk apa saja hadiah atau item spesial event kolaborasi ini kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini yang pertama ada skin terbaru dari parasut untuk desain tampilannya ya kayak gini lah sama seperti skin parasut gratisan pada umumnya paling yang beda hanya dari segi desain warna dan temanya saja yang kedua ada skin terbaru dari bom atau granat. Untuk desain bentuknya di sini seperti miniatur ultraman gitu ya. Dan berikut adalah full tampilan dari skin granat ini saat meledak. Yang ketiga ada skin terbaru dari glue wall Untuk desain tampilannya lumayan lah ya. Tidak keren-keren banget dan tidak jelek juga Terdapat desain layaknya gear motor gitu di bagian depan Dan tulisan yang sama seperti yang ada pada desain skin parasut tadi Yang keempat ada skin terbaru dari kendaraan mobil monster Untuk desain tampilannya masih sama dengan skin-skin mobil monster gratisan pada umumnya yang dimana tidak ada animasi ataupun desain bentuk yang spesial dari skin ini Jadi ya bedanya hanya dari segi warna dan temanya saja nih lagi-lagi Yang kelima ada skin terbaru dari surfboard Untuk desain tampilannya keren nih Bray Terdapat efek aura-aura di bagian belakang Terus listrik-listrik berwarna merah di bagian sampingnya dan ditambah lagi dengan adanya animasi tulisan yang sama seperti skin-skin sebelumnya Yang terlihat bisa berputar gitu Yang keenam ada dua set bundle terbaru Yang pertama ada set bundle urban untuk karakter cowok Untuk desain tampilannya kayak anak urban atau hip hop banget sih ini cuy Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju baju apa nih namanya yang kayak gini cuy kok jadi lupa ya gue ya pokoknya yang suka pakai baju-baju kayak gini tuh anak cewek ya kan buat kalian yang tahu nama baju yang kayak gini tuh bisa bantu dengan cara komen di bawah ya okay. terus ada skin celana skin sepatu ala-ala hip-hop gitu Terus, ada skin rambut pendek putih keabu-abuan dengan aksesoris tindik kuning keemasan di kedua telinganya dan skin masker. Yang kedua ada set bundle Urban Insure Chao untuk karakter cewek. Untuk sebagian besar desain tampilan sampai dengan temanya masih sama dengan set bundle versi cowok barusan ya. Ya ya iyalah namanya juga set bundle pasangannya ya kan. Gimana sih? Paling perbedaan yang mencolok di sini ada pada skin rambut. Dan kalau kita perhatikan set bundle ini tidak memiliki skin masker tapi diganti menjadi skin face atau wajah dengan desain tulisan yang sama dengan yang ada di beberapa hadiah spesial Free Fire X Lava Marlo tadi di bagian bawah dari mata kanannya. Yang ketujuh ada emot terbaru Fire Slam. BTW emot ini sudah pernah gua bahas di video sebelumnya ya untuk di beberapa server seperti Rusia emote ini rilis pada web event yang dimana pada event ini kalian membutuhkan ru eksklusif token untuk melakukan spin terus kalian juga diharuskan mengumpulkan semua sarung tangan dengan berbagai warna untuk bisa mendapatkan emote fire slime ini dengan cuma-cuma atau gratis wow. Dan untuk di server Indo, kemungkinan emot ini akan rilis pada event gratisan juga atau pada event shop. Kalau emot Fire Slam ini rilis pada event bonus top up kurang dari 200 diamond juga boleh sih. Soalnya emot ini lumayan keren. Tapi apakah kakek Garena itu mau berbaik hati merilis emot ini pada event bonus top up cuy? Menurut kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, okay. yang ketiga ada event kolaborasi Free Fire, eh, Converse, yang dimana pada event kolaborasi ini menghadirkan dua item atau hadiah, jadi akan hadir dua skin sepatu terbaru. Yang pertama ada skin sepatu sneakers, Tournet Monster, untuk desain tampilannya unik dan eksklusif banget sih ini. Terdapat desain layaknya gigi taring, terus ada desain selang berwarna ungu Dan ditambah lagi dengan adanya animasi muncratan atau tumpahan cairan berwarna hijau Yang membuat skin ini tuh terlihat lebih keren Yang kedua ada skin sepatu tenis in play in style Walaupun desain bentuknya itu simple, ya kayak sepatu-sepatu hack di zaman sekarang inilah ya Terus ditambah dengan efek pantulan dan kilauan cahaya berwarna kuning Serta animasi hologram berbentuk logo Converse di bagian samping dari skin ini Gimana? Tertarik mengoleksi semua atau salah satu skin sepatu ini cuy? Yang keempat Ada trailer New Egg Part 2 Bagaimana? Apakah semua aman terkendali? Sejauh ini masih terpantau aman, Bos. <laughs> Bagus. Kuatin ba Hey, jangan kabur kau mati. Salah pilih lawan kau deh Ed, ed, gak ya kena <laughs> mau permen Ambil lah Rencana A berhasil Anjir kecil Kerja bagus Rom Sekarang enaknya ini anak kita apain ya Hii Woi, sini, bukannya kalian tidak berencana main petak umpat kan kawan? Mesno, ikuti instruksiku. Oke, aku mengerti Romlah. Lari terus anak muda. Ayo, sini deh, om gak gigit kok. Sekarang, waktunya Sudah kubilang, kau salah orang, dek Kau yang salah lawan, om Awas kau ya, kutan lain oh kata Kira-kira kita tambah pakai cincau enak kali ya Mari kita coba Pasti si Justin kedinginan sekali ya, romba Yang kelima, ada event diamond gratis bertakjub bonus diamond. Jadi dikabarkan segera hadir event misteri top up di game Free Fire. Sistem dari perolehan diskon pada event misteri top up ini tuh mirip sama event misteri shop. Nantinya kalian bisa menguji tingkat keberuntungan kalian dalam tingkat diskon atau bonus yang kalian dapatkan. Untuk maksimal presentasi bonus pada event ini tuh ada yang sama dan ada yang berbeda dari masing-masing server. Ada yang hanya mencapai 100% dan ada pun yang mencapai 120%. Kalau yang gua review ini memiliki maksimal bonus diamond sebesar 120%. Dan di sini gua mendapatkan diskon paling besar atau maksimal diskonnya yaitu 120%. Wah dilihat dari angkanya aja udah auto jadi sultan dadakan dan kita bisa borong berbagai event keren yang ingin kita borong ya kan misalnya kita top up diamond di in game Free Fire sebesar 100 diamond kita akan mendapatkan bonus 120 diamond dengan cuma-cuma atau gratis jadi total diamond yang kita dapatkan menjadi 220 diamond dan ini berlaku untuk semua nominal top up mau yang 310, 520, dan seterusnya kalian akan tetap mendapatkan 120% diamond bonus atau gratis dari jumlah diamond yang kalian beli gimana? tertarik melakukan top up in game pada event ini cuy? yang keenam ada bocoran evogan terbaru soriso maroto atau dominic green yang artinya seringai setan untuk desain tampilan dari Evogan Pamas ini tuh keren banget cuy Terdapat desain topeng devil atau iblis bertanduk berwarna merah dan putih di bagian depan dan di atas pegangannya Yang dimana pada bagian matanya juga terlihat seperti menyala nyala berwarna hijau glue gitu sini. Ya boleh-boleh nih skin cuy Terus ada desain taring juga terus tambahan animasi kayak aura-aura dengan kombinasi warna merah tua dan merah pekat. Untuk tingkat level atau upgrade dari Evogan Phamas ini tuh masih sama dengan Evogan lainnya, yaitu sama-sama memiliki 7 tahap upgrade atau 7 level. Berikut adalah perbedaan tampilan Evogan Phamas level 1 dengan Evogan Phamas level max atau level 7. Untuk bagaimana tampilan Evogan FAMAS ini pada fitur Evogan, kalian bisa simak pada cuplikan ilustrasi berikut ini cuy. Nah, kalau begini lebih keren tampilan dari Evogan yang mana nih? Kalau menurut gue pribadi lebih keren Evogan FAMAS ini sih. Sayangnya di sini tidak tertera statistik dari Evogan FAMAS ini karena masih dirahasiakan oleh pihak Garena cuy. Rumornya sih, statistik dari Evogan Pamas Famas ini adalah The Mac plus 2, Red of Fire plus 1, dan untuk reload speednya Minus 1 Untuk level satunya kalian akan mendapatkan penampilan baru Terus untuk di level 2-nya kalian akan mendapatkan fitur notifikasi atau pengumuman kill Terus di level 3 kalian akan mendapatkan penampilan baru yang dimana efek glownya sudah lumayan mencolok dan sudah muncul efek aura-aura berwarna hijau juga di bagian depan serta desain tanduk kecil di bagian atas dari pegangannya untuk di level 4 kalian akan mendapatkan efek hit untuk efek hitnya sini berupa asap-asap layaknya devil atau iblis yang akan menghilang atau teleport gitu ya keren keren keren keren untuk di level 5 kalian akan mendapatkan efek kill Untuk efek killnya disini terlihat seperti arwah atau jiwa yang terbang ke atas dengan desain warna merah Untuk di level 6nya kalian akan mendapatkan penampilan baru dan special ability Untuk special abilitynya disini adalah extra damage to moving enemy Yang artinya extra atau tambahan damage pada musuh yang bergerak Wah wow. Boleh, boleh, boleh, boleh Seperti yang kita ketahui bersama Bahwasannya senjata famas itu bukanlah senjata burst atau spray Melainkan senjata tap-tap Dengan adanya special ability yang menambah damage pada musuh yang bergerak Sepertinya sangat berguna atau worth it banget sih kalau menurut gua, Karena saat musuh yang kita tembak itu dalam keadaan berlari tidak mungkin semua peluru yang kita keluarkan itu masuk semua ke musuh ya kan yeah. dengan adanya special ability yang kayak gini tuh wah nice juga nice dan untuk di level 7 nya kalian akan mendapatkan penampilan baru dan emote spesial wih udah keren kece eksklusif lagi nih emote gitu kan yang dimana mana emot ini memperlihatkan seseorang yang bisa memunculkan topeng iblis lalu ketika topengnya itu dilepas jadilah atau muncullah senjata Evogan pamas Dominic Green ini. Gimana gimana gimana? Menurut kalian dari banyaknya emot 2 juta atau Evogan yang ada di game Free Fire, menurut kalian keren yang mana cuy? Kalau gua sih pasti pegang atau pilih emot ini nih. Karena keren banget sumpah Si Mimin remas rokok Di rumahnya Yusril si anak kembar si famas kok hasil ngegambar Canda ngegambar <tik> <tik> <tik> Gelos si ya teh Untuk saat ini, Evogan Famas Dominic Green ini tuh masih dalam tahap pengembangan. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, ada keterangan Not Ready. Jadi Evogan Famas ini belum siap untuk dirilis di Free Fire original server. Maka dari itu, mari kita tunggu info lanjutnya ya, cuy. Dan kemungkinan besar skin Evogan Famas ini akan rilis dalam bentuk yang sama seperti skin Evogan yang lain yakni pada event Spin ke kedepannya jika kalian setuju gua bahas mengenai info detailnya tampilan token upgrade-nya full tampilan game nya kapan rilisnya dan berapa diamond yang dibutuhkan untuk mengupgrade skin Evogan famas mini green ini sampai dengan level max kalian bisa bantu like video ini sampai 10.000 like kalian pasti bisa selain itu Dikabarkan akan hadir hadiah atau item spesial rilisnya Evogan Pamas Dominic Green yaitu skin terbaru dari Glowal Soriso Maroto. Untuk desain tampilannya keren, terdapat desain logo topeng iblis dengan dua sisi yang berbeda di bagian depan dan belakang dari skin ini. Cuman kenapa desain bentuknya tidak dibuat beda dari skin Gwal biasanya ya?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 Gua adisi tutup sampai dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update. Fuck it.